Berdengung. Yuan power yang besar dan perkasa meresap di atas tombak tulang. Energi kuat yang terkandung di dalam juga menyebabkan tombak bergetar sedikit. Gelombang demi gelombang suara dengungan aneh menyebabkan udara bergetar berulang kali. Dari ekspresi lindung yang berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es. Siapapun bisa tahu bahwa dia akan benar-benar meletus setelah didorong berkeliling dengan menyedihkan sebelumnya. Ekspresi Song Zhen menjadi gelap kusyuk dan menakutkan saat dia berdiri di depan Lindong. Ketika dia menemukan Lindung benar-benar selamat dari kesengsaraan Nirvana di bawah matanya, dia merasa seolah-olah dia sedang dimainkan dengan seperti monyet. Segalanya berjalan mulus sejak dia memasuki medan perang kuno dan dia bahkan mendapatkan warisan salah satu dari empat sekte iblis besar, warisan Taozong. Ini menyebabkan kekuatan awalnya yang kuat untuk naik ke level lain. Dari cara dia melihatnya, Kemungkinan hanya pemimpin tiga kerajaan besar dari sepuluh sekte besar yang bisa menekannya dalam seluruh medan perang kuno ini. Seseorang seperti Lindung jelas tidak dipertimbangkan di antara mereka. Namun, individu ini yang bahkan tidak sepadan dengan pertimbangannya, telah memainkannya di depan begitu banyak orang. Jika aku tidak merobekmu menjadi sepuluh ribu potong hari ini, wajah apa yang akan aku, Song Zen, miliki? Ekspresi ganas naik ke wajah Song Zen. Cahaya hitam monsterus tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya hitam ini sangat aneh dan tampak seolah-olah ada jejak hamburan energi saat mereka bergoyang. Perasaan semacam ini mirip dengan kekuatan devouring dari simbol leluhur devouring. Namun, itu tampak sangat gelap, dingin, ganas dan brutal. Cahaya hitam menggumpal di tangan Song Zen sebelum akhirnya berubah menjadi trisula hitam besar. Tampaknya ada gambar aneh di Trisula. Seekor binatang buas besar, yang penampilannya buram, meraung ke langit. Mulutnya yang besar sangat menarik perhatian dan kelihatannya ingin menelan seluruh dunia. Ada semacam raungan, yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Samar-samar menyebar ketika Trisula terbentuk. Gambar-gambar pada Trisula itu tampaknya telah dihidupkan kembali. Mereka bergoyang dan terus menelan kekuatan yuan alami di sekitarnya. Lindong. Selanjutnya, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut warisan sekte Taozong. Niat membunuh melonjak dalam mata Song Zan saat ia melepaskan raungan rendah. Tubuhnya bergerak dan Afterimage langsung muncul. Tubuhnya juga mengeluarkan suara, swoosh, saat muncul di depan Lindong dengan cara yang mirip hantu. Trisula di tangannya secara langsung menghasilkan cahaya hitam monster. Karena menutupi lindung seperti tirai hitam yang berisi aura kematian. Swoosh. Cahaya hitam monsterus tercermin dalam mata lindung. Bahkan saat menghadapi serangan yang menakutkan dari Song Zen, Dia bahkan tidak mundur sedikit pun. Matanya sedingin es ketika tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar. Lolongan kuno yang sama dipancarkan dari dalam tombak. Setelah itu, tombak bergetar dan kilatan dingin menembus ruang kosong. Aura tajam itu langsung berkumpul di ujung tombak dan berubah menjadi bayangan tombak yang meresap dengan kilatan dingin yang sangat dingin. Gambar-gambar tombak itu seperti lotus yang sedang mekar. Namun, di tengah-tengah keindahan besar ini adalah niat membunuh dingin yang tak tertandingi. Gambar-gambar tombak itu berkumpul bersama dan langsung memotong langit. Detik berikutnya, itu bertabrakan dengan trisula liar dan keras yang bergegas eksplosif. Suara yang jelas menyebar setelah letusan beberapa percikan. Udara yang tak terlihat telah diguncang sampai membentuk riak melingkar. Setelah itu, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Swoosh, swoosh, swoosh. Angin menakutkan itu menyapu tetapi ekspresi lindung tidak berubah. Tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar dan bayangan tombak yang tajam tiba-tiba meledak. Banyak kelopak bunga dari lotus seperti bayangan tombak jatuh. Setelah itu, mereka menjadi seperti belati tajam yang menutupi seluruh titik mematikan di seluruh tubuh Song Zhen dengan kecepatan yang mengejutkan. Perubahan mendadak ini juga tiba dengan tiba-tiba. Bahkan Song Zhen jelas terkejut. Pada saat dia pulih, udara dingin yang dingin sudah turun di tubuhnya. Ku, huh. meskipun situasinya tidak tepat, Song Zhen tidak menunjukkan tanda panik sedikitpun. Sebagai gantinya, dia tertawa-tawa mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya melonjak. Setelah itu, langsung membentuk mulut besar berwarna hitam di dadanya. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari mulut besar. Itu mengisap dan menelan semua benda tajam itu tombak bayangan dingin. Binatang buas yang sengit. Taozong, Menelan segala sesuatu di dunia. Seranganmu ini mungkin kuat tetapi tidak berguna untukku. Haha, Song Zhen tertawa keras ke arah langit. Matanya langsung berubah dingin, ketika cahaya hitam Trisula menari di tangannya sebelum menembak eksplosif ke arah Lindong. Kekuatan melahap, tombak tulang di tangan Lindung menari dan sepenuhnya memblokir serangan Song Zhen. Matanya juga menjadi sedikit lebih fokus. Ada rumor bahwa binatang buas Tao Zhong memiliki semacam kekuatan menelan yang menakutkan. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa ditelannya. Dari sudut pandang tertentu. Kekuatan menelan yang besar ini mirip dengan kekuatan pemusnahan dari simbol leluhur yang memangsa. Namun, kekuatan menelan semacam ini hanya untuk menelan. Itu tidak dapat menyerap dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dari sudut pandang ini, itu lebih rendah dari daya devoring. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Kekuatan devoring adalah sesuatu yang dimiliki oleh simbol leluhur devoring. Yang terakhir adalah salah satu dari delapan simbol leluhur yang agung. Meskipun binatang buas Taotzong juga terkenal sejak zaman kuno, itu jelas sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan simbol leluhur yang memangsa. Haha, <tuh> <tuh> lindong kekuatanmu akan terus-menerus ditelan oleh kekuatan Taotzong saat kamu bertarung denganku. Kamu akan menjadi lebih lemah saat kamu bertarung. Bagaimana kamu akan berduel dengan aku? 2. Trisula di tangan Song Zhen berubah menjadi cahaya hitam pekat yang menutupi Lindong. Setiap kali ia melakukan kontak dengan tombak tulang di tangan Lindong, kekuatan menelan itu akan melonjak. Akhirnya, itu akan menelan sedikit kekuatan Yuan yang menutupi tombak tulang Lindong. Jika situasi ini terus berlanjut, Yuan power Lindong memang akan berkurang dan dia akhirnya akan benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Ini memang berdasarkan kasus pada situasi biasa. Namun, Lindung jelas tidak termasuk dalam normal ini. Karena memiliki devouring power, metode menelan yang disebut di depannya ini tidak diragukan lagi kekanak-kanakan dari sudut pandangnya. Oleh karena itu, senyum mengejek muncul di wajah Lindung ketika dia dihadapkan dengan ejekan Song Zen. Song Zen melihat senyum itu dan segera menjadi marah. Dia baru saja akan memperkuat serangannya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia merasakan bahwa energi berwarna hitam yang merembes ke atas Trisula telah menghilang dengan cara yang aneh sedikit demi sedikit. Swoosh Swoosh Serangan Lindung tampaknya telah mengonsumsi stimulan ketika energi pada Trisula menghilang. Itu menjadi sangat liar dan kejam. Perasaan semacam ini seolah-olah semua kekuatannya yang telah hilang semua kembali ke tubuh Lindong. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi Song Zhen berubah drastis. Dia segera mengepalkan giginya dan buru-buru mengaktifkan kekuatan menelannya dalam upaya untuk menelan Yuan Power pihak lain saat bertukar pukulan dengan Lindong. Namun, hasil dari kontak ini menyebabkan hatinya tenggelam. Yuan Power Lindong tampaknya diliputi oleh sesuatu yang benar-benar mampu mengabaikan kekuatan menelannya. Selain itu... Hal yang membuatnya paling terkejut adalah bahwa kekuatan menelan yang telah membuat kontak dengan Yuan Power Lindong tidak hanya gagal menelan energi tetapi juga dengan cepat menghilang sedikit demi sedikit. Orang ini aneh. Mata Song Zhen dengan cepat melirik ekspresi menggoda di wajah Lindong. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di punggungnya. Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Lindong. Namun, masalah yang tidak biasa ini pasti ada hubungannya dengan dia. Bocah ini seharusnya mendapatkan warisan dari Green Dragon Hall. Namun, tidak mungkin bagi interior Green Dragon Hall untuk memiliki hal aneh seperti itu. Petik 2. Sialan. Taktik apa yang telah dia gunakan? Mata Song Zen berkedip, dia masih tanpa kemajuan beberapa saat kemudian. Segera, dia hanya bisa mengepalkan giginya saat tubuhnya tanpa daya mundur dengan kekuatan besar. Banyak tatapan menatap Song Zen yang mundur dari sekitar tanah batu yang kacau. Beberapa keributan rendah segera terdengar. Ini karena adegan di depan mereka jelas bahwa Song Zen menghindari serangan tajam Lindong. Berat. Kamu seharusnya tidak senang ini segera. Mata Song Zen menjadi semakin ganas saat dia mundur. Karena senjata mereka tidak dapat melakukan kontak satu sama lain. Dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan pihak lain dalam satu serangan. Cahaya hitam mengerikan yang aneh terus-menerus keluar dari dalam tubuh Song Zhen. Cahaya hitam meresap ke tempat itu dan menutupi sebagian besar langit dalam sekejap mata. Tanda awan yang menutupi matahari menyebabkan seseorang terkejut. Song Zhen benar-benar marah melihat tanda ini. Semua orang mengerti bahwa Song Zhen telah dipaksa oleh Lindung sampai benar-benar marah. Mengaung, cahaya hitam liar bergoyang di sekitar tubuh Song Zhen. Akhirnya... Secara bertahap berubah menjadi tinta hitam gelap seperti binatang raksasa dari zaman kuno di bawah banyak tatapan kaget. Binatang yang sangat besar itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya hitam dan benar-benar tidak dapat melihat dengan jelas posisi mata dan hidungnya. Hanya mulut besar hitam gelap yang tak tertandingi hadir dalam bentuk yang menarik. Kekuatan hisap yang menakutkan segera dipancarkan dari mulut besar itu ketika binatang dari zaman kuno ini muncul di tempat ini. Segera, kekuatan isap yang mengerikan dikeluarkan dari mulutnya yang besar. Angin liar bertiup dan gelombang kekuatan yuan alami ditelan olehnya. Ini adalah, banyak mata terkejut ketika mereka melihat binatang unik berwarna hitam yang aneh. Suara udara dingin yang dihirup muncul di tanah batu yang kacau. Roh ganas tao bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.